And, kalau awak tak collect RM1,000 tu, awak tak tahu kat mana, kat mana aras awak first thing first, memang tak boleh lagi kalau sekiranya kita buat hartanan, nak berjaya, mesti kena ada RM1,000, uh, kalau sekiranya uh, tak sampai RM1,000 tu, kita tak boleh lagi nak cakap yang uh, hartanan ni tak kena dengan kita, tak sesuai dengan kita sebab selagi kita tak bagi peluang macam mana kita nak dapat apa momentum tersebut tu lah nah no, katakan kalau sekiranya kita ada satu kereta uh, Ferrari kita start engine je tapi kita tak tak masuk gear macam mana kita nak tahu tu lah ataupun kalau kita masuk gear kita masuk gear satu je masuk gear satu tersengguk sengguk tersengguk sengguk kan jadi orang yang dia sampai level gear satu gear dua je dia tak tahu ke kebolehan kereta tu tau dia tak boleh tahu kebolehan kereta tu. Sebab kereta Ferrari kalau Bugini ke, ke apa kalau sekiranya you bawa kereta tu masa you start mawa masuk gear 1 gear 2, dia akan jadi macam ni. Faham tak? Dia akan jadi macam kita pegang steering, jalan sikit dia akan macam ni, macam ni. So orang yang tak tahu, tak katakan orang tu dia daripada planet Marikh, dia tak pernah oh, tak pernah tengok kereta tu. Dia tak tahu kereta tu apa dia buat. Bila dia masuk je dekat apa tu kereta tu katakanlah dia tak bawa kereta lah kita ambil dia masuk dia dia bawa kereta tu dia akan lepas masuk gear pertama gear kedua apa dia akan cakap? Hmm, kereta ni tak bagus jalan sikit je tengah tunjuk, jalan sikit tengah tunjuk sama juga dengan Artanah ni Artanah ni dia macam kereta Ferrari Lamborghini yang ramai orang berjaya dekat Artanah ni tapi orang tu dia dah masuk gear lima, gear enam sebab tu dia laju zoom macam tu kan, tapi kita bawa masuk gear satu kita terenjak-renjak kita rasa macam oh ini tak boleh lah hmm. tak? So, sebab tu saya kata kalau sekiranya you nak merasa sama ada hartanah ni okey bagi you ataupun tidak paling tidak you kena dapat satu ribu orang cakap aku tak nak, aku tak nak, aku tak nak kalau dia cakap tak nak, oh terima kasih Encik Aa, nanti kalau sekiranya ada apa-apa saya akan hubungi balik dan kalau sekiranya Encik ada perubahan fikiran encik boleh hubungi saya stretch satu cuba dapatkan yang satu ghibur no tu dalam satu bulan cuba siapkan kalau tidak pun dua bulan then baru situ bila you buat macam tu you akan dapati eh sebenarnya apa tu kereta Lamborghini ni laju sebab bila you dah go through the, the process, baru you nampak sebab asal lagi you tak go through 1000 no tu. Kan, saya letak 1000 no tu atas atas apa yang saya yakinlah. Apa yang saya yakin kalau sekiranya kamu dapat go through 1000 no tu paling tidak kamu akan dapat satu yes. Paling tidak kamu dapat satu yes. Macam mana consider no tu bila kamu call cakap nak tolong marketkan. Tak nak. Itu satu no. Ataupun bila kita cakap dengan dia, dia uh, dia datang viewing, tengok satu nombor. Ataupun dia tanya pasal listing apa semua and lepas tu dia uh, kemudian dia tak go through so satu satu nombor. Kan, 1000 nombor untuk dapat 1 2 3 yes. Tak lebih daripada 3 yes lah. Kalau sekiranya you dapat lebih daripada 3 yes tu rezeki you lah. Tapi kalau sekiranya you dapat 3 yes, setiap bulan kalau kita collect 1000 no, kita dapat 3 yes. Tak cukup 2 tahun kita jadi orang kaya. Betul tak kak? Ya, eh, tak cukup 2 tahun kita dah jadi orang kaya. Kalau setiap bulan kita close 3, kita kita close 3 biji rumah. Bukan sewa eh, jual. Maksudnya gaji kita dah jadi macam antara 15 ke 45000 sebulan tak cukup 2 tahun kita dah jadi senang dah. Dalam bank kita mesti ada a apa tu 5 lebih 50,000 lah. Paling tidak pun 100,000 200,000. So kalau sekiranya kita tak go through the the course, macam ni kita nak tahu kereta kita tak masuk, kita tak masuk gear sampai gear berapa saya tak tahu. Ferdi kelambug ini ke gear berapa kan. Kita tak tahu kan. So kalau kita tak masuk sampai gear tu sampai gear tu merasai dia punya full potential macam mana kita nak menilai boleh ke kita nilai kereta tu dengan masuk gear 1,2 je, tak boleh kita kena go through semua dan kita akan baru kita tahu kita ni best atau tidak macam juga dengan Atana ni go through semua, bagi saya selagi tak dapat 1GB, selagi tu you tak tak dapat lagi apa-apa lah ramai orang dia takut nak dapat No tau. Dia takut, dia tak nak go tru dulu. Dia tak nak. Sebab tu dia melakukan kerja-kerja yang selamat bagi dia. Selamat. Contohnya dia ada dapat listing. Kan? Dapat listing. Ataupun ada buyer nak, nak nak nak nak nak tengok rumah ni. Takut nak call. WhatsApp pun tak nak. Eh, WhatsApp dia. Dia WhatsApp orang tu tak jawab? Mestilah. Sebab buyer dia tak call satu orang. Dia akan call, dia akan WhatsApp ramai-ramai orang. Dia tengok iklan je dia tekan klik klik klik klik. Faham tak? Dia tengok, dia tengok rumah sebab nak beli rumah ni bukan beli macam beli apa tu. Even kalau telefon pun kita tengok banyak supplier betul tak? Nak beli telefon yang harga dia mungkin RM1000, nak beli komputer yang harga dia RM2000, kita tengok banyak supplier. Orang nak beli rumah dia tak tengok satu satu ejen je. banyak dia akan buat? Dia akan klik klik klik klik siapa yang telefon dia siapa yang balas kat dia yang itu dia akan dahulukan jadi kalau sekiranya kita dah invest duit dan lepas tu ada orang cakap kita, dia, cakap dia nak beli dengan kita lepas tu kita tak follow up, rugi kan? takut. takut nak dapat no dapat 1000 no tu secepat mungkin dapatkan 1000 no tu secepat mungkin kalau boleh satu bulan ke dua bulan Then, ha, dapatkan siibu NO sebulan ke dua bulan, tiap-tiap hari dapatkan NO dia kata tak nak terima kasih Encik Alice you tahu dah sebab lebih baik kamu dapat NO daripada orang yang buat sale dia tahu lebih baik orang dap dia dapat NO daripada ah saya fikirkan kalau dia cakap satu fikirkan tu kamu terus cakap NO biar dia fikir lagi dua minggu kamu call jangan jangan nak tunggu dia, nanti saya call you balik takkan you akan kecewa you akan balik, you akan rasa oh, best ada orang mungkin nak beli ni tapi you tengok rupa-rupanya dia sahaja cakap tu sebab dia nak dia nak cakap no tapi dia tak sampai hati nak cakap no lebih, lebih baik orang cakap no depan-depan saya daripada dia, dia cakap macam tu dia bagi you harapan tapi bagi macam saya, saya dah dah faham situasi macam tu jadi saya tak adalah mengharap kalau orang cakap ah, nanti saya fikirlah saya tak mengharap sebab saya tahu kalau orang nak beli dia tak payah nak fikir lama kita bagi dia sehari dua hari je follow up dengan dia kalau dia angkat telefon tadi nak beli tu kalau dia tak angkat telefon tak payah jangan pressure dia kamu tunggu lagi satu minggu baru kamu call mungkin masa tu dia tengah decide nak buat beli rumah lain lepas tu tak yadi baru dia kita call balik ataupun kita whatsapp tetap hari boleh tapi jangan call call call orang rasa mula Sebab dia memang dia, dia memang tak nak cuma dia tak tak berani nak cakap. Sebab mungkin dia dah tanya macam-macam kan. Macam-macam dia tanya. Pernah tak kalau kita masuk dekat kedai, kita dah tanya macam-macam kemudian kita dapati kedai rumah benda tu bukan kita punya apa yang kita nak. kita akan cakap ah tak apalah nanti saya fikir dulu. Itu cara lembut nak cakap no. Okey tak apa nanti saya tanya saya tanya dengan mak saya dulu sebenarnya ni bila dicuba macam tu tandanya dia memang ada benda yang dia rasa benda tu rumah apa rumah ataupun barang yang dia nak beli tu tak sesuai dengan dia mungkin tidak sesuai yang dia takut nak takut nak komit banyak kali kalau sekiranya you dah masuk you tanya tanya-tanyalah -tanya, tanya -tanya, lepas tu bila you nak cakap no lepas tu you akan rasa macam oh terbeban untuk nak cakap no and especially kalau sekiranya orang tu hard sell kan hard sell maksudnya dia nak you beli dia nak you beli you rasa terbeban tak cakap no so better bagi saya jangan harapkan orang tu cakap bias dalam keadaan dia pelakap nanti saya balik saya fikir dulu itu dalam fikiran kita kita letak no dulu tapi kita follow up kemudian follow up slow slow slow untuk untuk tahu sama ada you no know tu betul-betul no ataupun dia mungkin dah nak compare kadang-kadang orang dia tak nak tak nak lagi sebab dia nak compare dulu dua tiga rumah tapi jangan putuskan sentiasa kita apa tu yang putuskan uh, hubungan cuma kita akan follow up balik secara berkala jangan call, cik cik macam mana aje buat buat macam tu tak nak WhatsApp je kata rumah ni masih lagi available. Ah uh, itu dah ada orang tengok, owner dah consider nak turunkan lagi. Sebab benda-benda macam tu boleh menyebabkan orang decide untuk untuk beli dengan kita. Ada orang dia akan boleh cakap cik kalau beli sekarang saya bagi TV percuma pun ada. Ha, itu pandai-pandai you guys. Ha. Bagi saya saya saya tak galakkan kan. saya ha, hari ini, saya akan belikan uh, bilen je dapat kunci, saya belikan percuma ataupun saya buatkan wardrobe <coughs> ataupun table top. Ada kan nak buatkan cabinet. Ha, sebab dia nak cancel tu. Tapi letak pada you ah. You punya design. Sama ada benda tu berbaloi atau tidak kan sebab dia nak orang close kan dia so kita tak nak putuskan hubungan cuma kita kata kita kena collect 1000 no tu secepat mungkin kalau kita koleksi 1000 no tu ya kalau you tak koleksi 1000 no tu dia tak tahu kat mana kat mana arah sini dia tak tahu sama ada benda ni okey atau tidak